Perhatikan apakah pound sterling yen akan melanjut, secara umum, bias harian pergerakan pound sterling yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area resistan. Jika pergerakan pound sterling yen bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 153,69 sampai 153,47 akan tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 154.26 Sebaliknya waspadai jika harga Pound Sterling Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92924, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92664. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.